Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iki ngaji santai-santai namanya muhasabah uh, Muhasabah itu Kalau ke Jawa maknani itu Ngoreksi diri sendiri Jadi uh, menghitung menghitung diri sendiri Ini pas bidang yang satu kuni Tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu Jawa, Dari Indonesian Power itu Ibu Lia saya, saya turutin Sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu Bayangkan kalau kamu jadi dia Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang haramkan judi gitu, barang dikasih tahu Tapi yang menang anak jenengan, Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya seneng Meskipun tuh guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilurrahman Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya Maksiyah itu Suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman, karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam Malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bumi engkau Makan rezeki engkau Kemudian mereka datuat sama engkau Sehingga cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin 3 atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta menyembelih anaknya Ini versi kitab hikam Memang versinya banyak tentang Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ketika mau nyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu, buat samrotu anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu udah ingat ketika kamu seangkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus ya karena ini anak saya ya Allah, Terus kata Allah rumang samwong, sepokon mata ini gak gawean, kau sing gawe, kau enak usul mata <gulis> ya, ini saya yang bikin, kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Ashwa orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh ada anak kita, ada keluarga kita cara orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan, terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwok semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok jenengan semoga-moga selamat jadi jangan-jangan kemarin makhalil makasi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita kalau keluarga yang pernah salah lek pada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita Kita semangatnya minta itu Kena adab Nah ini yang gak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah SAW Nabi itu rahmatal Lil'alami Bahkan kemarin saya ngaji virtual Sama beberapa habaib Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir Ada Habib Alwi dari Kuitang Ada Habib Nabil al Musawa dari sekian habaib itu sama di diantaranya yang didawuhkan rahmatanil alamin itu ketika Nabi Adahu kaum disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya Nabi Allah masih apa baiknya Nabi orang yang menyakiti yang melukai ya. tapi Nabi masih berdoa masih kami faenahumulayyaklam Sayidina Umar dapat doanya Nabi itu yakina karena kafiran ketika masih kafir didoakan ma Islam bi Umar itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu dapat doa kita. Daya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangkan ya hawal yumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada waswana wa taala. Saya cerita khasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal ya dimana-mana. Orang nakal itu ya mayoritas, aksarum fasikun. Tapi berkahnya harapan, mungkin saya kira nakal mungkin saya kira sholat Soben salat mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan suatu saat dermawan. Barokahnya itu, kefasikan ini dianggap sementara sedang fasek, sedang tidak benar karena kiai-kiai kita para guru-guru kita, para haba'e utamanya itu, mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokahnya doa itu, semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi, atau ingin mengadili enggak? karena selalu kita punya harapan, punya harapan dan agama ini limangka air hawal yukir Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu Pasti kamu tidak ingin kan langsung dap azab dapat apa Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kuli Bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat Perempuan sedang apa menyalakan api Kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan Nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah, matur ke semua sohabat anna Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api Terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hatih biwala jihaya. Allah lebih rahman lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya Ini yang harus kita kenalkan terus Kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat, kita tidak boleh menghukumi, pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah Wasallam. secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama wakshi, karena wakshi itu salahnya, salah fatal, karena membunuh Ahabban Nasila Rasulillah yaitu membunuh Said Hamzah, jadi ketika wakshi tobat Nabi itu terima tobatnya dan ketika beliau dengan bahasa riahnya agak siap ketemu Wahsi karena harus ingat Said Hamzah, bahasa diturutin oke kamu iman, saya turutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Said Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongan ora cocok Fidah kultur, bawaannya itu mangkel nocor Jawa, ya bisa dielmo jarang, jangan ketemu. Wong um, sudah tidak cocok, min ketemu nyari solusi roh rahini, itu. Jadi sudah kalau enggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa manage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah, Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, Tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak sen senang anda. Ini jawabnya beliau senang Ya bagus kalau gak seneng saya, ndak utang saya gitu jadi gara-gara sama seneng aku ngatur aku ini kan, nanti mungkin sama orang seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dia happy, Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya yes, gak bakal utang gitu. Dan baru kira seneng itu gak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan, kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu Ta'ala Hidupnya selesai karena Mashhul Bizkirilah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya. Tapi kamu juga harus ingat, yang gerakkan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik, kemudian nggak kesampaian yang diinginkan. Karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung. Nabi, andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas nggak manggil yang dituju Nabi itu ya keresannya Allah oh, ya enteng saja. Si Dina Ali lebih parah lagi yang dia yang alamin Itu dalam-dalam ya, beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana Ketika ditanya Kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya Amin tu'ku tu batak Karena aku tahu engkau orang baik Orang baik itu pemaaf <laughs> Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodohan Bodohan itu Makanya sekarang kalau ada orang bodohan itu Mesti biji orang soleh <laughs> kalau orang-orang soleh itu Kaki-an khusnudon sering dibodohan Abdul bin Umar itu masyur itu kalau ada budanya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata kata pembisik-pembisik itu. Man khuda'ana lillah in khuda'nalah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong semuanya demi Allah Subhanahu SWT. Jadi ketika kita Sifatnya Allah Ta'ala itu ghofir Allah pemaaf Jangan kamu nggak fair Untuk diri kamu nyifati Allah gofir Pada orang lain Allah kamu sifati sifatnya Jadi Allah kamu atur Kayak MC tadi Ngatur saya Jadi Allah Allah itu apa? Kalau pada saya ghofir Kalau pada musuh saya nah, Itu enggak fair Kalau anda punya harapan kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah ghofir Sebenarnya Allah pada musuh kita Ya bisa saja Allah gofir Bisa saja Allah Rahman Rah, sehingga kita melihat orang lain yang kita ada cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atu tanah luhu, rahmati, tanah luhu. fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah oh, pasti sadidul ikau itu tidak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di masjid. semua sahabat membentak dia yang nggak membentak hanya nabi dok Sangking manggilnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh ali dan uban min main. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali Allahummarhamni wa Muhammad dan walat ana ahatan. Ya Allah yang berak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad yang lainnya jangan. Gitu. Karena yang lainnya tuh jengkelin gitu aja. Saya salah, -salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas, ya, kayak orang bedu ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Lakot tahat cerita wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian power pada NU NO, pada kita yang orang lain gak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus gak dimiliki semua orang Allah gak dimiliki semua orang Rasulullah gak dimiliki semua orang karena di PNO di Pormas Tertentu gak boleh seperti itu gak boleh takasir tawasian kata Nabi gak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu lu luas ini ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fase kita harapkan lebih baik yang sedang nggak ya, dapat hidayah kita doakan dapat apa? hidayah masyur kan? makanya tadi saya mohon sama Habib Bali, supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di, doa -doa di simtuduror masyur itu antukau bilal mudriba minnah bilhufraan walmusi'ah bil ihsan. jadi harapannya para para orang-orang baik dulu ya Semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu, "Wastaghfir mu'minat." Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu "wastaghfir Semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa jadi itu kitab benih nabi wa dhabi umat itu hitop nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dampun tidak akan mengalami dosa sekarang enggak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi pimpinan salah itu seneng barokahnya salah bisa ganti kan gitu ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu Barukannya ada tokoh salah Kita yang jadi populer sendiri Tidak boleh seperti itu Kita harus salimu sutri Ijami ilmu muslimin Jadi ini harus dilatih Saya tadi matur sama Habib Ahmad Latihan kita jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang Kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah Ya sudah Kalau kamu asbahta, wa amseta gini-gini Perasaan kamu kata Nabi Jangan punya perasaan hil sama orang Muslimin. Itu sudah wadali Makanya Nabi nggantikan layabluhni ahadun anak saya. An. Ada yang baca lah ahadun anak saya. An. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. fa ini akhruju wa ana salimus sutri. Karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimus sutri. tidak punya perasaan apa Karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung nih tiso-tiso. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang gak seneng. Wah itu jobnya kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan. Itu, itu, itu. itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih para Nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud, katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. <tuh> paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nol orang satu baik, nol orang dua ya lebih baik, nol orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu dia ya tinggal diukur kan kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang enggak ya Sudah ukur saja diri kamu misalnya saya lakukan keriting, rabi terus mau perbanyak orang yang lakukan, orang yang lakukan ini, orang ini kafe. tapi kalau aku itu ganteng, alim, ganteng, sukai anak ya ganteng-ganteng berhubung ke sholai ahli swargo KB mertua yo ya bangga karena kamu meyakinkan ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wakil juga gak beda dengan nabi ketika nikah juwairia itu itu gak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwairia itu Asyharu Rasulillah di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi biasanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asyharu Rasulillah sekarang biasanya ganjeng Nabi dulu Abu Sofyan mangkanya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya tineka terus langsung jadi nah, kalau kamu kan nggak neka satu neka lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama ya cemburu yang kedua agak bangga wah itu selesai itu fitniah wal akhirah Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab fikih adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, pakai kaifa muslimin fasikin? Asawha fijami amri?" Kalau kadang ketemu orang fasik, orang Islam lebih fasik. Perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu. aneh. Mamin Ma muslimin ilawu islamuhu to'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam. Membenarkan Allah dan Rasul itu sudah to'atnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat to'atnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa? Tapi kata Imam Zali, Sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Mamin Ma muslimin ilawu islamuhu to'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milah Islam itu pasti ada to'atnya. Yaitu tasjek kepada Allah dan tasjek kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi dengan pola seperti itu maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat. Itu orang itu ngedikan gini. Ana musnibun anak mukhtiun ana asih. rahimun huwa ghofirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. anak saya orang yang dosa. anak asin saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah engkau gofir, pemaaf Engkau rohim, maha pengasih Engkau afin, yang mudah memaafkan Kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah. Kau bel salah, bisa Ya gini saja ya Allah. Sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, dusti gak boleh kalah. ausofu gitu. dan kau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada. Ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti gak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok. Allah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah SAW Itu kalau dungu ya agak, agak kacau sebetulnya Cara syariat agak kacau Ya Allah kau punya dua pilihan Jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu Yang senang kekasihmu yaitu Rasulullah SAW Tapi jika engkau menjadikan saya fasik surah adubu Yang seneng itu setan Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. <g> nah <Daniel -ules> ini Allah yang senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi ya, kemarin itu Pak Prusia bang, kesini itu, itu sama Habib Ahmad. Saya pertama gak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan kalau gak kasil sama waduh bebas. <laughs> ini kayak duanya wali yang tadi <laughs> Gak punya pilihan. Gak, pilihan Gak ada pilihan Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir Makanya di sini sebetulnya Tek ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi Para haba'e, para ulama Sebetulnya tek di muhasabah Itu redaksinya gini, yang lengkap Hasibu anfusakum antu hasabu Wazinu antu zanu akbar Jadi ada kata wazinu Jadi ukur Perilaku anda ini diukur, ditakar Misalnya kita sebagai suami kan Ya punya hal-hal yang kita tidak ideal Corong Jawa mesti pesek Corong rezeki ya sepas-pasan Dan kita juga kalau Makanya agak boleh tanya Istri begini, apa saat cinta pertama anda, pasti anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu, sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nekah. Rata-rata itu pilihan anda pertama, pak. Dari sekian ditolak dimana mana terus. Iya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyur diceritakan Habib Zain bin Subid dalam kitab Al-Manajis Sawi. Antalam al min Sawi, antara al turid, Sawi, antara Al-Manajis Sawi, antara Kamu Kamu yang ideal ideal saja, kamu antara menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, punya punya uang banyak, ingin al anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan al bisa mewujudkan keinginan anda sendiri. Fakih faturi itu minhoyri kama Jadi antalam tajjid min nafsika kullama turit. Fakih faturi itu minhoyri kaulama turit. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajjid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman, apa kamu neriman sama wajah istri anda gitu? Ungkoyo polah neng dinti jajaki sana jajaki sendiri kamu sendiri ndak pernah. <gaduh> Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid minapsi kaulama turid, fakih faturid tumiliri kaulama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu udah ingin kan orang lain semua menghujat kamu? Sementara kamu enak saja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa. Ketika bikin kaidah sosial, apa yu minuahatu hatta hatayu hidbali aqimah yu hidbu Di dinapsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi anda, ya, ya bayangkan itu pada teman anda. Misalnya anda bangun tidur, bangun tidur, sedang acak-acakan nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin mereka dodak main ke saya. Kata Habib itu bagus itu bagus sunahul oh, begitu tuh bagus. Coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu nggak? Mendingan gak datang itu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah enggak gitu. Lu <laughs> ya kan dulu teman kita datang kita ada istri cantik, rumah bagus lah. Kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang. Milih datang kamu ndak kalau setelah kamu jatuh. Ndak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang "Wah, setelah saya miskin, teman-teman gak kasih ke sini." Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu di situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak berubah. Ngundang kiai ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan, oh, enggak mikir apa kiai saat itu nganggur enggak? Punya wadifah, Enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir bahasa itu kiai nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung ya monggo boton ke ya, monggo gitu, gitu, gitu. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad Jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya Kalau mikot ya pakai mikotu alatih Karena Nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina, ya Misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya jadi kalau anda orang kawasan Tanim mau Umrah ya dari Tanim misalnya kawasan Cirona ya dari Cirona artinya apa? kamu ngambil mikot karena Nabi Mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali kamu orang Mekah, kamu orang Tan orang dia ya harus dari Mikot itu apa? Baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnek anak Nabi orang Arab halawiyatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedekan, bodo -bodo. ya sedegan bodo semua bodoh-bodoh Eh bodoh-bodoh manis jadi ini Tabarok sama Sayyid Muhammad Ini ada murid beliau Habib Muhammad sahabat jaya, Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu Gampang sekali Ini saya baca di halaman tadi Disaksikan Habib Muhammad 433 di kitab apa? Man Manhajus salaf Vifah min nusus Itu kata Sayyid Muhammad Wa kanat sunnatu rasulillah Anahu yat'amu mayajiduhu fi arti Wa yalbasu mayajiduhu Wa yarkabu mayajiduhu Mima abahu ta'ala jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi jangan lu Nabi pakai dinar loh kamu kok pakai? Rupiah dulu dinarnya Nabi, ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank, ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi SAW pakai tamar atau pakai al-akit, ya kita pakai beras, pakai apa? Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatalin, milik semuanya, sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu bangun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang jawa bilang bombong Wong Jawa mesti ana wong alim. Beliau menyantuhkan Mas itu Mbak Faddol, Senori, Mbak Ihsan jam itu bisa ngarang-ngarang kitab -ngarang luar biasa padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena nabi itu diutus ke fatal Linnas. nah Nanti kalau orang yang alim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena nabi Statusnya itu fatal Lina. jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar, sebab bersih. Jadi ya, akhirnya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau zuriat rasul kan ya sudah orang apa, orang Indonesia, zuriatnya Habib Ali, Sentu Duro sekarang di Solo. Jadi Sri Indonesia juga dapat alawin banyak dari sadatina alawin juga kan. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini Melihat orang lain tuh gampang Bayangkan tuh kalau anak kamu Makanya Nabi nanti kalau gak percaya lihat di hikam nomor 15 di kitab saya itu Di situ dijelaskan oleh hikam Jangan-jangan semangat Anda Pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu Karena kebetulan itu gak anak Anda, itu tidak keluarga Anda Coba kalau itu keluarga Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu Ada pembantu mecahkan piring Terus dimarahin majikannya Saya mesti guyon gitu Pasti itu bantunya gak cantik Kok bisa guys kan cantik dan kamu senang mecah piring satu Piring sewee raso ngamuk <laughs> Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring Apa karena plus tidak cantik Coba aja parah lagi nih <laughs> Kamu marah sama orang maksiat tuh Karena maksiat karena plus tu, dah, anak itu anak anda bahkan kalau itu anak anda. itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita yang salah pun kadung umatnya Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya Nabi udah ikut maksiat tapi ikut maksilitasi ngasih syafa'at loh kalau li ahli ibadah kan wajar Nabi ketika ini syafa'ati li kabair min umati ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa kita semangat orang lain kena hukuman itu Karena kita tidak punya rohfah, tidak punya rohmah Coba kalau Rasulullah yang bilmu'mininah rohufur Semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diampuni, dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, was wal Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kita madaih dibak berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya ngikuti apa manhaj? saya sering didawi bahmun kenapa ihdinas syiratul mustaqim bukan syiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu nggak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek yang bisa ditiru itu syiratul ladhina an'am yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu tidak bisa ditiru makanya ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladhina Dan niru siapa? niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang, jadi misalnya ada orang awam, di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwa, itu kan kayak nganggur kok rata malah mendelok delok reng melihatnya jangan gitu hua kalma asia dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul maasi tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnudzan, jadi jangan lihat huwa tarku tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat kiamal lel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak kiamal lel tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiah, dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul tuh itu ibadah supaya orang tuh gampang lah dan sama orang muslim ini orang mukmin, orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa Kaya tadi Imam Muzali, kalau saya ketemu orang Muslim, kemudian dia tidak pernah baik gimana? Katanya Imam Muzali, mami Ma Muslim ad. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at. Ini latihan saja. singgih Habib Ahmad kalau mau cerita mau. cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita faham, barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah khusnudhani bilah Wah khusnudhani bilmu ini. Soal tidak cocok jadi ya di ini tadi ya, Namanya gak cocok ya jangan sering ketemu Seperti Rasulullah SAW Beliau karena sangat mencintai said Hamzah Ketemu orang yang pernah Begitu sama said Hamzah ya beliau secara Bahasa syariah ya. Tapi beliau secara coro bahasa sekarang secara profesional Kalau beliau seorang Nabi dan harus menerima Tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia salat dia baca solawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya Soal gak cocok ya di tadi ya. Zurhidban tasdetukban kalau dapatnya cocok ya jangan sering ketemu bawaan enak nanti <laughs> Ya semuanya tuh di elmoni lah. Makanya dengan diqah nama al-kurfi ada yang baca al-harqi mangka la fil umar hamata muhammad kutiba minal abdal karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umar hamata muhammad wa Asli aslihuma muhammad wa mata jawas anumati muhammad itu mesti kutiba minal abdal dia pasti termasuk wali abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, adik-adik ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, nggak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan, karena khairunas anfa'hum lina. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang, ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat, semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, faatial Arsyah arsha saya mendatangi aras fa akhirul dan sah sujud. Kemudian saat tetap muji Allah dengan pujian yang terus-menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikti Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, Ya Allah ini akhirat loh. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahman oleh akhirat. Allah tetap rahman rohim abad-abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu minu Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama. Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu minu Ketika Nabi lain sudah punya nyali memuji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ, kata ulama itu afal taufil fa Muhammadun Ahmadu Kajing Nabi lebih menguji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk menguji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi: "Fakhirul Fa lahusajitan wa bi Akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya wasal itu Sudah Muhammad angkat kepala kamu, kamu minta apa saat rutin dan kalau kamu ingin mensafati umatmu hak nabo syafat Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat Warahmat Allah tidak terbatas Harapan juga tidak terbatas Mungkin yang sedang nakal yang kita katakan sedang Jangan terus kamu pastikan Wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik Tidak agama ini limangkan Nahir jua awal yaumal Akhirnya selalu bagi yang punya harapan Ya mungkin-mungkin dapat barokah semua Mantul dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh